wamin ayatihi manamukum billai liwan termasuk ayatnya Allah adalah kamu ditegdir tidur malam hari maupun siang hari kalau kamu enggak malam hari, subuh hari, pagi hari siang kenapa dihitung wamin ayatihi sekarang kalau ada pakar medis pakar kesehatan bilang ini kalau kurang istirahat mati kalau kurang istirahat jantungan berarti tidur adalah menghilangkan penyakit obat paling mandi dengan orang ter rutin tidurnya itu masih mandi orang rutin tidur kamu beli obat harganya satu miliar tapi nggak pernah tidur tiga hari tetap takobbal maka yang penting obatnya apa tidurnya tidurnya yang dibantu obat oh, kan. tapi kalau obat gak dibantu tidur masih-masih sakit berarti penting mana tidur sama obat karena penting tidur wamin ayat orang kayak sampeyan sering delok youtube delok gambar semacam Barokah mana dengan tidur? Wong nak melek mripati dolok macam-macam. Barokah tidur. Jadi tidur adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan kharaman. Ya, saya ulang lagi. Tidur itu adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan keharaman. Jadi kalau mau tidur nyati gini ya Allah, siap tidak berangan-angan tentang maksiat. Terus tidur itu ayat ini.